dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar Rimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di kabar pertama kita lihat persahabat Masya Allah, ada sebuah unggar postingan Yang dari akun HP kota Sultan Persahabat yang memposting Dan kita lihat dalam video ini ada pertanyaan Persahabat yang mau tanya apa seputar model video klip takdir cinta Pertanyaannya berapa kali suami cium istri Wow Tentunya banyak banget persahabat ya, gak disuruh pun Tentu Lesi dan Bilar Ini selalu cute dan romantis Persahabat ya apalagi Rizky Bilar Tanpa disuruh cium Dede Lesi gejor Aduh sah Persahabat ya Tentunya sudah menjadi suami istri Apapun bebas dilakukan Masya Allah luar biasa Doakan yang terbaik untuk keluarga Lesla mudah selalu menjadi keluarga yang bahagia dan mawadah warohlah berikutnya kita lihat bersahabat adagan spesial juga ini momen kedatangan Dedek Lesti dan Kakak bilar ke lokasi acara syukuran JwB2 bersahabat ya Masya Allah Winu Jenggelis Lesti Kejora eh Rizki bilar tuh disambut oleh Ustaz Sufial albuguri perahabat ya Masya Allah tabarakallah pasangan pengantin baru ini membuat semua orang terpesona Apalagi auranya semakin aur-aura Persahabatnya semakin adem Melihat Dede Lesti dan kakak Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya. Ini momen malam ini ya persahabat terbaru Masya Allah luar biasa Ternyata Dede Lesti kejaran Ini temani sang suami syuting Persahabat ya Masya Allah Kesetiaan, kasih sayang, dan cinta Tentunya diberikan kepada kakak Bilar dari Dede Lesti Kejora senyumannya membuat kita semakin bahagia persahabat yang mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia unggahan tersebut pun diripos oleh akun HP kota sultan ada kalimat yang yang dituliskan sahabat yang suaminya kerja bareng tuh, <tuh> dan ini tentu diunggah juga oleh kak Marjin persahabat ya, yang tentunya sama-sama menemani sang suami kerja nih masya Allah, Allah. dan kita lihat di sini ada banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Ada komentar dari akun aimu336 mengatakan, dua bini lagi pada nemenin kelakinya kerja tuh persahabat ya ini. Tentunya unggahan dari kak Marjin. Lama, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tentunya keluarga mereka selalu tentunya diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Berikutnya persahabat kita. Ada momen spesial yang kita dapatkan tadi sore ketika dedek las dipulang duluan persahabat ya untuk berobat nih dan kita lihat di momen ini Rizky Bilar kayaknya nggak mau ditinggal oleh bininya sendiri persahabat ya ketika Suki ingin menutup pintu mobil tentu kakak Bilar menahannya aduh sesuai so dan good banget persahabat ya. <laughs> Ini luar biasa momen yang spesial, kita dapatkan mudah-mudahan tentunya hubungan rumah tangga Lesti dan Bilar selalu langgeng dan kita doakan yang terbaik untuk mereka Dan kita lihat dalam postingan ini banyak sekali tanggapan juga para sahabat Salah satunya dari akun IPD Boros mengatakan berat banget kayaknya Alasas mau ditinggal mininya ke dokter, Masya Allah para sahabat ya tentunya kita doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan tentu tidak lesti di masya allah aura dari pengantin baru ini sungguh membuat kita bahagia dan bangga dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut cie ada yang happy akhirnya foto bareng idolanya Peng udah impas ya janji mau kenalin si dede <laughs> cute banget masya allah persahabat ya tentu ini adalah momen juga yang kita dapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya dalam postingan tersebut kita lihat juga ada sebuah unggahan komentar diberikan dari akun maufirah leni mengatakan itu maksudnya teh penti yang fans sama dede Tuh, dijawab tentunya dalam komentar Kita lihat, ya katanya Masya Allah luar biasa Tentunya dede Lesti banyak sekali yang sayang Yang cinta bersahabat ya Tentunya doa selalu yang terbaik untuk idola kita Berikutnya kita lihat juga Ini momos special juga ingin terdapatkan Ada doa terbaik dari Atta Halilintar Tentunya untuk Leslar, Lesti dan Bilar Tentunya doa Atta, mudah-mudahan keluarga Lesi dan Bilal selalu berikan bahagiaan Dan cepat mendapat momongan persahabat ya, dan selalu bahagia Hingga tentunya persahabat ya, Atta, keluarga Halilintar tetap support dan tentunya dukung Leslar Masya Allah, doanya sangat baik, kita aminkan mudah-mudahan terkabul. Dan kita juga harus mendoakan yang terbaik juga untuk keluarga atau halilintar pesawat ya Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan keberkahan Kita masih menunggu cedokan vitamin manja selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia Tetap patung channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh